Naku seru gedrub nih. Kok ada nang ngombak ba dah? banyak nih hadiah Dih. nih Hai, apa ki ba. Hmm. Hmm. ba? Ada nang ngombak dah. Lamannya ku tahu kek, Pak kaki-kaki, Pak. Ini apa, ada hadiah, Mak? Hadiah berhadiah. Nih cerita nih. Pok jangan percaya kalau pokok kena penjara, aku tahu tahu kena penjara, dan tahu. Enggak, aku takut kak dengar, roh? jangan seketo menyebarkan berita-berita yang bebuli, yang nyesatkan orang. Ika bakal kena Undang-Undang ITE Pasal 454, Ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, bakal akan dipidana. Dengan pidana 6 tahun penjara, sekurang-kurangnya denda sebanyak-banyaknya, 1 miliar. Tuh, roh. ini harus pepa. Oh, ini harus pepa. Tengah syuting, apa ya, Pak? Mana, Pak? Mata kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, Aduh!